esok aja kita selalu mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy. So video ini pertama kali dipost oleh sebuah akun Twitter bernama Elder dari Brazil. Suatu hari Doi dan teman-temannya tuh baru aja abis main dari pantai seharian. Nah pas perjalanan pulang Doi tuh ngelihat ada seekor kambing di pinggir jalan. Doi bingung aja gitu, kenapa kok tiba-tiba ada kambing di situ? Kambing siapa coba? Mana lokasinya tuh kayak cukup jauh dari pemukiman warga. Nah, doi itu secara iseng aja gitu buat ngevideoin kambing itu dari jauh. Ya cuman buat bahan pecandaan doang dan buat materi upload ke story. Tapi, nggak lama setelah doi post video itu, tiba-tiba banyak temennya yang nge-DM buat nanyain itu siapa. Nah, otomatis si Elder ini bingung kan? Karena doi sama sekali nggak ngerti maksud teman-temannya itu apaan. Kok nanyain itu siapa, padahal jelas-jelas videonya itu kan kambing. Dan pas Doi cobain buat liat lagi rekaman video yang tadi, Doi baru sadar kalau ternyata ada sosok lain yang ikut terekam di videonya. Perhatiin baik-baik. Kelihatan nggak? Karena kambing itu lokasinya cukup jauh dari Eldar, jadi mungkin kayaknya pengambilan gambarnya itu kayak di digital zoom gitu guys. Makanya gambarnya jadi agak pecah dan pixelate. Tapi meskipun begitu, lu bisa lihat ya, ada sosok berjubah hitam yang berdiri di kambing itu di bagian akhir video. Tapi anehnya kalau lu lihat ke bagian wajah dan tangannya, itu warnanya kayak pucat banget. Sama sekali nggak mirip kayak orang normal ya. Apalagi dandanannya kayak gitu. Kenapa Doi pakai jubah sepanjang itu terus kayak pakai hoodie? Dan ngapain Doi jalan sendirian di situ ngeliatin kambing? Kayak aneh aja gitu bentukannya. Si Eldar sendiri ini pun juga nggak tahu apa yang terekam di videonya tadi karena pas Doi ngambil video yang tadi itu aja Doi sama sekali nggak notice. So gimana nih menurut lo? Apakah yang tadi itu cuma orang yang bentukannya aneh atau emang yang tadi itu adalah sebuah penampakan? So ada seorang cowok yang baru aja pulang kerja dan Doi kaget banget pas nyampe ke rumahnya karena keran air di kamar mandinya itu dalam kondisi menyala. Padahal Doi itu tinggal di rumah itu cuman sendirian, hanya ditemenin sama anjing peliharaannya. Karena Doi sama sekali nggak pernah ngalamin kejadian kayak gini, Doi langsung keliling dan cek seisi rumahnya karena takutnya ada orang yang berhasil menyusup atau masuk ke dalam rumahnya. Tapi Doi sama sekali nggak nemuin siapapun. Nah, jadi Doi langsung inisiatif buat ambil handphonenya dan mulai ngerekam kejadian itu. Tapi, gak lama setelahnya, ada sebuah kejadian yang aneh banget. Perhatiin baik-baik. So, I get off work and uh, this is what I come home to. Which would cool. But uh, and there's nobody here. Didi, did you run the bath? are you gonna take it? What the Tiba-tiba, keran air yang udah dimatiin itu bisa nyala sendiri. Tiga lilin yang udah doi tiup sampai mati, bisa nyala kembali. Padahal sebelumnya, lu bisa lihat ya, di video itu, Doi sempat pening-pening kameranya di seluruh ruangan yang ada di kamar mandi itu. Tapi di situ sama sekali nggak ada orang satupun. Dan nggak cuma sampai di situ aja. Di bagian akhir video, pintu kamar mandi itu juga bisa nutup sendiri kayak ada yang ngebanting. Padahal, anjing peliharaannya itu nggak kemana-mana dan cuman rebahan di atas kasur aja. So real or fake, gimana menurut lo? Speaker. So, lagi-lagi ada seorang bapak-bapak yang tinggal sendirian bersama anjing peliharanya. Malam itu, pas Doi lagi asik nonton TV di ruang tamu ditemenin sama anjingnya, Doi ngelihat tingkah anjingnya itu aneh banget. Seolah kayak nggak tenang dan gelisah. Doi inisiatif buat rekam tingkah anjingnya itu pakai handphonenya. Dan gak lama kemudian, ada sebuah kejadian yang aneh banget yang terekam di kamera. Perhatiin baik-baik. Wajah, boy. Masuk. <coughs> Wow! Wow! Wow! Tiba-tiba speaker dengan ukuran yang besar itu bisa jatuh sendiri. Padahal speakernya itu dalam keadaan mati. Lu bisa dengerin baik-baik ya, di video itu sama sekali nggak ada suara lain selain suara bapak ini dan anjingnya. So pastinya aneh banget ya. Speaker dalam keadaan mati seperti itu tiba-tiba bisa jatuh sendiri tanpa ada yang nyentuh. Bapak ini juga bilang kalau speaker itu udah ditaruh di situ selama bertahun-tahun sama sekali nggak pernah jatuh dan baru jatuh pas malam itu. Apalagi kalau ngeliatin tingkah anjingnya yang gelisah itu, seolah doi itu kayak udah tahu kalau bakal ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Penamolong So, ada seorang cewek yang tiba-tiba kebangun jam 3 subuh. Doi kebangun karena ngedengar ada suara anjing pitbull periharaannya yang kayak ketakutan. Doi hanya sendirian di rumahnya malam itu. Karena Doi panik dan ketakutan, Doi langsung coba buat ngeliat ke arah luar rumahnya sambil rekam pakai handphonenya. Karena videonya gelap banget, gua pengen lo buat perhatiin video yang ini. Baik-baik. Doi ngelihat gerbang pagar depan rumahnya bisa ngebuka dan nutup sendiri, dan yang pasti itu bukan karena angin ya. Angin apa yang bisa gerakin pagar dua arah kayak gitu? Jelas nggak mungkin. Selain itu, gua nggak tau ya, lu notice atau enggak di video yang tadi itu ada sebuah penampakan, ada sesosok bayangan berwarna hitam yang kayak ngeliatin cewek ini dari depan pagar. Sosoknya itu cuman berdiri diem di situ doang, dan bakalan kelihatan jelas banget kalau gua terangin videonya. Nah, karena Doi nggak bisa ngeliat terlalu jelas, akhirnya Doi putusin buat balik masuk ke rumah buat ngambil senter. Dan pas balik, sosok yang tadi itu udah nggak ada. Nggak lama setelahnya, Doi mulai mendengar ada suara-suara di deketnya. Dan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba ada suara gedoran dari pintu masuk depan rumahnya. Yang otomatis langsung bikin Doi kaget dan ketakutan. Dan videonya berhenti sampai di situ. Mungkin ada di antara lo yang mikir, ah ini cuman video settingan dan fake doang ya. Tapi, Kassandra bilang kalau ternyata malam itu Do itu sampai telepon pihak kepolisian buat minta tolong ngecek rumahnya. Dan polisi juga sampai datang Tapi sama sekali gak nemuin siapapun di situ. So apakah yang tadi itu orang ngeprank? Apakah yang tadi itu ada orang yang berniat jahat? Atau yang tadi itu adalah sebuah penampakan? Aquarium. Ada seorang cowok yang lagi seneng banget karena baru aja beli akuarium. Dan Doi juga beli beberapa ikan mas buat ditaruh di dalam situ. Karena happy banget ngeliatin akuarium barunya, Doi langsung bikin story buat ngasih tahu mainan barunya itu ke teman-temannya. Tapi pas Doi lagi asik bikin video, tanpa Doi sadarin ada sesuatu yang ikut terekam di videonya. Perhatiin baik-baik. Oh Guys, got some new fish. Pretty big tank as well. There's currently two black ones, two gold ones uh i've called them goldie goldie number two uh <laughs> a black one and I, uh, if you guys have any suggestions for names that oh, what the Ada sebuah telapak tangan yang menempel ke salah satu sisi kaca akwarium itu. Tangan itu udah ada dari awal video. Tapi awalnya cowok ini tuh sama sekali gak sadar. Dan butuh waktu cukup lama buat doi tuh notice kalau di sisi seberangnya, di situ ada tangan yang nempel. Tapi pas cowok ini notice, tangan itu seolah juga langsung tahu dan hilang. Dan pas dikejar, ternyata di ruangan itu sama sekali nggak ada orang, nggak ada siapapun. Coba deh sekarang lu dengerin baik-baik di video ini. Pas Doi lari buat ngejar sosok yang tadi, disitu situ gua sama sekali nggak ngedengar ada suara kaki lain. Yang kedengeran itu cuma suara langkah kaki orang ini. So kalau misalkan tangan yang tadi itu cuma tangan orang, dan Doi buru-buru ngumpet, pas dikejar sama orang ini, pastinya suara langkah kakinya itu juga bakalan kerekam di video. Tapi sama sekali nggak ada suara lain selain suara langkah kaki orang ini kalau nggak percaya coba deh lu dengerin videonya sekali lagi oh guys got some new fish pretty big tank as well it's currently two black ones two gold ones uh i've called them Goldie Goldie number two uh black one and I, if you guys have any suggestions for names that what the